Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban Pada halaman 143, 144, 145, 146, dan 147 Serta 148 di tema 3 kelas 6 Baik, pertama kali kita akan bahas di halaman 143 Google ilmo. Marconi menemukan radio yang membawa banyak manfaat bagi warga dunia. Tuliskan kembali manfaat yang kamu rasakan dari radio. Bisa mendengarkan musik dan lagu, berita daerah, informasi penting, produk iklan, dan ceramah secara gratis dalam bidang ekonomi. Radio membawa banyak manfaat. Coba diskusikan dengan temanmu manfaat radio dalam bidang ekonomi. Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan radio di bidang ekonomi. 1. Industri radio dapat menjadi sumber mata pencaharian seperti penyiar radio. 2. Pelaku usaha dapat mengiklankan produk dan jasa mereka ke masyarakat, melakukan penjualan, dan memperoleh laba Berikutnya kita akan bahas di halaman 144 Coba diskusikan penemuan-penemuan berikut dan manfaat yang dirasakan di bidang ekonomi Carilah fakta-fakta dari berbagai sumber. Penemuan pertama yaitu telepon. Dampak di bidang ekonomi. Telepon memudahkan kegiatan komunikasi saat melakukan proses jual-beli dari jarak jauh. Telepon juga memudahkan penyampaian informasi dari produsen ke konsumen serta Telepon dapat mempermudah proses transaksi jual-beli. Berikutnya penemuan laptop. Laptop yang terhubung dengan jaringan internet akan semakin membuka banyak peluang usaha baru seperti youtuber dan blogger. Laptop juga memudahkan proses jual-beli secara online. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet, pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan, promosi, dan pemasaran suatu produk. Berikutnya, kendaraan. Mobil atau kendaraan akan mempermudah pendistribusian barang dari produsen ke... Konsumen dalam kegiatan perdagangan Mobil juga dapat menghemat biaya pengiriman barang Selain itu, para petani juga akan lebih mudah mengirimkan hasil pertaniannya ke pasar-pasar Apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Berikut merupakan penemuan yang membawa perubahan besar. Telepon, internet, televisi, laptop, dan mobil. Apakah penemuan yang ada? Membawa dampak positif dalam bidang ekonomi Iya, karena saat ini aktivitas ekonomi tidak sepenuhnya dilakukan secara manual seperti dulu Apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Ya, Penemuan-penemuan tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, saat ini banyak kasus penipuan yang ada di internet, khususnya dalam hal jual-beli online. Masih di halaman 145. Temukan jawaban dari masalah-masalah berikut. Pertanyaan pertama, sebuah lingkaran tepat berada di dalam persegi. Lingkaran tersebut menutupi sebagian besar daerah persegi. Diameter lingkungan lingkaran sama dengan sisi persegi, yaitu 20 cm. Hitunglah luas dan keliling daerah persegi yang tidak ditutupi oleh lingkaran. Luas persegi sama dengan 20 dikali 20 sama dengan 400 cm persegi. Luas lingkaran sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan 314 cm. Luas yang tidak ditutup sama dengan 400 dikurangi 314 sama dengan 86 cm. 400 ini didapat dari luas persegi dan luas lingkaran, ini adalah 314. Keliling persegi sama dengan 4 dikali 20 sama dengan 80 cm. Keliling lingkaran sama dengan 3,14 dikali 20 sama dengan 62,8 cm. Jadi, keliling yang tidak ditutupi sama dengan... Delapan puluh dikurangi enam puluh dua sama dengan tujuh Berikutnya di halaman 146. di pusat kota terdapat taman berbentuk persegi panjang dengan panjang tiga puluh meter dan lebar dua puluh meter. Di dalam taman tersebut dibangun kolam ikan. Berbentuk lingkaran, kolam tersebut mempunyai diameter 7 meter. Taman akan ditanami rumput dengan biaya 35.000 per meter persegi. Hitunglah seluruh biaya yang diperlukan untuk membeli rumput. Biaya sama dengan luas taman dikurangi luas kolam dikali harga rumput. Biaya sama dengan panjang dikali lebar dikurangi V kali r kuadrat dikali 35000 rupiah maka 30 dikali 20 dikurangi 22/7 dikali, dikali, dikali 3,5 dikali 3,5 dikali 35000 maka biaya sama dengan 900 dikurangi 38,5 dikali 35.000 rupiah biaya sama dengan 561,5 dikali 35.000 biaya sama dengan 19.652.500 rupiah. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput adalah 19.652.500 rupiah. Berikutnya nomor tiga, halaman rumah Pak Budi berbentuk persegi panjang dengan panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Pak Budi meletakkan pot dari ban bekas di tengah-tengah tamannya. Ban bekas tersebut mempunyai jari-jari 20 cm. Hitunglah luas halaman Pak Budi yang masih dapat ditanami tanaman lainnya luas sama dengan luas halaman dikurangi luas pot. L sama dengan p dikali l dikurangi v r kuadrat. L sama dengan 300 dikali 200 dikurangi 3,14 dikali 20 kali 20. L sama dengan 6.000. 60.000 ya di sini, mohon maaf. Kita tambahkan nolnya satu. Di sini 0. Ini adalah 60.000. Dikurangi 1.256. Maka, di sini titik ya. Sama dengan 58.744 cm persegi. Jadi, luas halaman yang masih bisa ditanami adalah 58.000 ini titik 744 cm persegi. Berikutnya, nomor 4. Sisi membuat bunga dari kertas bekas. Bunga tersebut dari bentuk lingkaran. Satu bunga membutuhkan lima lingkaran. Dengan ukuran diameter 10 cm Kertas yang ada memiliki panjang 40 cm dan lebar 25 cm Sisi akan membuat 10 bunga Hitunglah banyaknya kertas yang ia butuhkan Kertas sama dengan 5 dikali luas lingkaran dikali 10 Dibagi luas kertas Kertas sama dengan 5 dikali VR kuadrat dikali 10 dikurangi panjang kali lebar. Lingkaran, mohon maaf disini luas ya. 50 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 dikurangi 40 dikali 25. Sama dengan 50 dikali 78,5 dibagi seribu. Maka K sama dengan 3925 dibagi seribu. Mohon maaf, disini K ya. Disini juga K. K sama dengan 3.000, mohon maaf, 3,925 dibulatkan menjadi 4. Jadi, kertas yang dibutuhkan ada 4 lembar. Berikutnya, kita akan menjawab soal nomor 5 di halaman 147. Pak Budi membangun kolam ikan yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 meter Di sekeliling kolam tersebut akan diberi hiasan pot tanaman Jarak antar pot adalah setengah meter atau 1 per 2 meter Jika harga satu pot Tanaman adalah Rp15.000, berapa biaya yang Pak Budi keluarkan untuk membeli sebuah pot tanaman? Baik, kita jawab. Keliling kolam sama dengan 2 dikali V dikali R. Keliling sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10. Keliling sama dengan 62,8 meter. Berikutnya, biaya sama dengan keliling dibagi jarak antar pot dikali harga satu pot. Biaya atau B sama dengan 62,8 meter dibagi 1 per 2 meter dikali 15.000 rupiah. Biaya sama dengan 62,8 dikali 2 dikali 15.000 rupiah. Biaya sama dengan 125,6 dikali 15.000 Biaya sama dengan 1.884.000 rupiah Jadi, biaya yang dikeluarkan untuk membeli seluruh port adalah 1.884.000 rupiah Berikutnya, kita akan jawab di halaman 147 juga Buatlah dua soal cerita tentang gabungan lingkaran dan bangun datar lainnya Selesaikan soal cerita yang telah kamu buat, sampaikan hasilnya kepada temanmu Soal nomor satu Diketahui sebuah taman bunga mawar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 meter diapit oleh tiga taman bunga melati berbentuk segitiga sama kaki dengan alas sepanjang 6 meter dan sisi kaki sepanjang 5 meter. Hitunglah luas taman seluruhnya. Luas hitung taman, bunga mawar yang berbentuk lingkaran. Luas sama dengan V kali R kuadrat. Luas sama dengan 22 per 7 dikali 7 kuadrat. Sama dengan, L sama dengan 154 meter persegi Tentukan tinggi taman Melati dengan Teorema Pythagoras Tinggi taman sama dengan akar 5, per 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat Tinggi taman sama dengan akar 25 dikurangi 9 Tinggi taman sama dengan akar 16 Tinggi taman sama dengan 4 meter. Hitung luas 3 taman bunga melati yang berbentuk segitiga. Luas sama dengan 3 dikali 1 per 2 dikali A dikali T. Luas sama dengan 3 dikali 1 per 2 dikali 6 meter dikali 4 meter. Luas sama dengan 3 dikali 12 meter. Luas sama dengan 30 meter. 36 meter persegi Berikutnya soal nomor 2 Sebuah sumur dengan jari-jari 50 cm berada pada sebuah lahan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 170 cm dikali 120 cm Hitunglah luas area lahan di luar sumur Hitung luas penampang atas sumur yang berbentuk lingkaran, luas sama dengan V kali R kuadrat, luas sama dengan 3,14 dikali 50 kuadrat, luas sama dengan 7,7850 cm persegi. Hitung luas lahan yang berbentuk persegi panjang, luas sama dengan panjang dikali lebar, luas sama dengan 170 cm dikali 120 cm, Luas sama dengan 20.400 cm persegi. Jadi, luas lahan di luar sumur adalah 20.400 cm persegi dikurangi 7.850 cm persegi sama dengan 12.550 cm persegi. Berikutnya kita akan jawab, ayo renungkan. Pertanyaan titik pertama, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Belajar mengenai memanfaatkan penemuan lap, telepon, kendaraan, internet, dan laptop Pertanyaan titik kedua Apakah kamu sudah memanfaatkan penemuan telepon, kendaraan, internet dengan positif? Iya Karena saya menggunakan penemuan tersebut untuk membantu dalam belajar Seperti mencari materi yang belum dipahami di internet Menelpon saudara yang merantau dan menggunakan kendaraan untuk berpergian jauh Apakah kamu ingin menjadi penemu apa yang harus kamu lakukan Untuk dapat menemukan hal yang dapat membawa banyak manfaat untuk orang lain Tentu saja saya ingin menjadi penemu Pertama harus mencari salah satu masalah yang belum atau tidak memiliki solusi Yang pasti di keadaan sekarang dan dijadikan hal itu sebagai dasar penelitian untuk penemuan yang akan dilakukan berikutnya kerjasama dengan orang tua di halaman 148 sampaikan kepada orang tuamu manfaat penemuan bagi warga dunia baik kita jawab titik yang pertama di sini kita jawab dengan penemuan radio dengan ditemukannya radio sampai saat ini Manusia atau warga dunia dapat berkomunikasi dari jarak jauh. Menggunakan radio selain itu bisa mengirim pesan menggunakan telegraf atau mengirim informasi berita penting serta sebagai media hiburan. Penemuan Magicom untuk memasak Penemuan kulkas untuk mendinginkan makanan. Hal yang dapat dilakukannya yaitu belajar dengan tekun dan pantang menyerah. Baik itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.